Tapi kita akan lihat akankah ada sebuah kejutan yang diberikan oleh Onyx Sports dengan okay. drafting yang sangat-sangat luar biasa. Yep, rotasi cepat diharapkan dari Benedetta, Xpliner, Clear Minion gabung bersama rekan-rekan. Mobilitas yang sangat tinggi ada di dalam hero tersebut, pastinya ada perbedaan juga. So. Esmeralda agak cukup memakan waktu juga untuk menghilangkan satu wave minion. Kita lihat bagaimana nanti team fight akankah Pemilik turtle terbanyak sejauh ini. Max akan ke bagian di hari ini. Atau dia akan tetap lagi membuat perolehan turtle nya akan semakin banyak. Jadi langsung saja buat kalian semua. nongol di kolom komen, berikan dukungan kalian. Betul, dengan hashtag tim terbaik kalian Go Onyik, Atau dari BTR Win dan ini dia match pertama kita di game yang pertama. Antara Onyx Esports berhadapan dengan bigetron Alpha. Dan Land of menjadi saksi di game yang pertama ini. Yang seperti apa? Tapi sebelum itu... Nah, Sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, ya. sabar, tuh. Mohon bersabar. sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, bro. sabar, sabar, ya. Oke dan ini kita lihat dari sobat sabar, ya sabar, semangat <laughs> banget nih kayaknya Iya loh sabar, sabar, mau kalah dong sabar, nah. Ini udah sabar, wah nah ini kan seru ya, tidak toksik-toksik, mereka saling sambut menyambut dari el masing-masing Mereka Dan fokus that. untuk memberikan Smash semangatnya, them. jadi langsung saja oh, ini dia match pertama kita, game pertama kita Odigi Sport versus di Ketron Alba yes dan kita sudah melihat adanya sedikit perbedaan ya di mana Max bakal coba untuk e, mengambil ke arah Parko Bafia terlebih dahulu tanpa adanya bala bantuan sejauh ini dari kedua jamblernya tapi lihat ya di arah tengah Moreno dengan Lilianya Angry Gloomnya ini nggak bisa clear Wave Minion dengan cepat juga dan bahkan lihat Ki dalam ancaman kali ini Ki Boy bakal coba untuk memberikan satu buah damage-nya lagi tapi Ki masih punya Cyclone Eye untuk mundur yep. wah itu di atas bener-bener sih kalau pergerakan dari diriannya dia langsung ke top lane, habis ganggu di area mid -nya. Langsung ya. Sangat agresif ya. Satu rotasi lagi terlihat, satu rotasi baru lagi. Drian, yep. Yep. yep. yep. yep. yep. yep. Wow. Prediction. Imbang ya, Imbang. tiga untuk tiga. Oke. Okay. Dan waktu Pulung di Indonesia, di sendiri ya. Karena bisa dibilang untuk sekarang juga dari apapun yang sudah diamankan mm -hmm. oleh pemain Debbie giton apa Mereka pun punya daya do, daya dobrak yang bisa mm -hmm. membalikan paka, membalikan atau membalikan serangan yang dilakukan oleh Onyx itu sendiri. Lilia menjadi satu kunci juga untuk diri ini untuk bisa membabar habis siapapun nantinya mencoba untuk masuk. Main lebih seru dengan Battle Imon MPL edisi 2022. Ayo koleksi sekarang juga sebelum prior pembelian berakhir. Udah dijual sekarang? Gas! Ini Gas! Udah dijual dari sekarang loh hanya langsung teman-teman ya. Jadi diamondnya tuh langsung di standby kan aja hmm, atau, uh, ya. atau bismillah give ya. Enggak ya. Oke. Oke, okay. okay, tapi lihat Kairi dengan sebuah Cyclone Sweep yang mencoba untuk memukul pergerakan dari Moreno tapi udah dari Sneaky Piki Max yang sudah menghuni area rerumputan tapi sepertinya enggak mau melakukan hal yang berlebih lagi dan harus mundur terlebih dahulu. Iya. Nah ini nih, stikernya. Shush. Langsung da ya tuh yang untuk pecinta dari apa? Digas, digas stikernya pecinta dari Onik diambil juga di stingernya iya. digas aja. Ini kalau dari susunan hero yang udah kita lihat. Walaupun bisa dibilang Karina akan bonyok ketemu dengan Balmon, Balmon hmm. ya. <tuk> Tapi risiko itu diambil loh. Dan sekarang mereka berhasil ke pelakuan setup duluan. Di area dari Tartarus dan Bigotone Alpha. Masih menguasai mereka berhasil membuat sebuah perimeter Bahkan ada tiga hero nya yang sudah standby di situ Menunggu kehadiran dari Karina. Oke okay, ini sebelumnya juga udah lumayan sakit ya. Di mana Boy masih belum punya atribut untuk magic defense. Dia juga udah kecil terus-menerus Dan Ki masih coba untuk mengganggu Menghambat pergerakan dari Kairi Untuk masuk ke arah uh, di Dimana ini adalah makanan MX hari-hari Ini kura-kura saus siram Dan benar aja berhasil untuk di-secure Lagi-lagi dan tambahan circling Eagle Tidak berhasil untuk mendapatkan Satu poin eliminasi justru Malah Ki yang tumbang Oke di bawah pun tadi ada serangan Yang masih terus berlanjut Kalau kita lihat dari minimap Ada beberapa hero yang sudah mulai berkumpul Tapi sorry Zo, Sudah mulai masuk Mendobrak tadi pertahanan Hanya saja ada dua orang yang terlihat melakukan recall namun satu berhasil dan Boots tidak yes dan ini dia untuk emblemnya sendiri weakness finder yang dipakai ternyata oleh Marky dan juga ada festival of blood untuk Bootsnya dan sisanya kita tahu setiap kali ada movement speed ini gambar sepatu biasanya ada titik tiga di bawah sana yep. dan Demon Slayer Demon Slayer berarti bisa mengarah juga untuk ke arah dari atom defense bagi Max waduh emang bener-bener ya little crab gold kalau bisa digeprek-geprek ya sangat-sangat Dibutuhkan untuk masing-masing jungler, daily game, Moreno di tengah terlihat ada dua player tadi dari Onyx Sport. Namun, di bagian belakang Ki langsung saja berhasil mendorong mundur cewek pula, Beth. mirror image, sementara 1 Wan masih tetap berada stay di area lane-nya. masih cukup sadar sementara untuk Ki balik lagi. Iya, karena udah tercium juga nih aroma-aroma aroma wangi karena pastinya player-player ini pakai The New Act Effect The Better You Smell The Better You Play. Betul sekali. Cuman sekarang Kairi Balmond seorang di dengar dari di bagian belakang tapi Fedrastic datang dan juga memberikan sebuah bekapan. Ditabrak dengan satu cycling ikal mulai masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Oni dan semuanya digagalkan Purple Buff pun masih berhasil. Masih berhasil kan diamankan. Diambil, Diambil sama Diambil lagi kayaknya. Diambil oh. sekarang. Crossbow tank siap. Untuk membapan habis pergerakan dari cewek dan Marky. Masih sempat untuk kabur dari area tersebut. Yeah. Kipoy hadir tapi sepertinya tidak gentar juga dari Bigatron. Tapi lihat ada mulai gangguan juga yang dilakukan oleh Sorizo. Menuju ke arah Orange Buff yang dimiliki oleh Kairi. Dan Kairi ternyata mesejir Purple Buff yang tadi ya. Iya. Yeah. Yeah, dan kita bisa lihat juga di arah top lane. Udah mulai terjadi adanya keramaian dan bahkan Max... Coba untuk memberikan satu buah penetration kepada T-Boy Waduh, ini pintar uh -oh. banget sih Barir Tepat waktu banget dan Kyrie datang on time pula membuat tadi satu serapnya hampir berhasil tapi Kiboy mulai maju ke bagian depan ada Moreno terkurung dengan Black Shoes yang sudah dikeluarkan sementara tadi keliar ada kur of Roy, memang tidak terlalu kena pedas rancang dikeluarkan Kairi masih berputar dengan Cyclone Ship yang dia ingin tadi Moreno mulai terkena efek dari apapun yang sudah dikeluarkan oleh cewek dan sakit banget tadi Moreno pun langsung down dan mereka masih melakukan sebuah pertempuran di area Tantau tersebut belum oh. ingin menyerap Bigelon Alpha malah membalikkan keadaan Alex Tomana belum dikeluarkan oh. tapi Kairi dengan satu lagi letal Berhasil mendapatkan dan juga memberikan damage yang begitu optimal. Clicker on point dari Ki Boy, dia gak berhasil untuk tumbang loh. Ini luar biasa banget dari Onik permainan kitingnya. Tapi lihat ada circling eagle juga, tapi Kyrie masih bisa mesecure karena taruhnya ada belakang. Ki Persen. dalam ancaman kali ini, satu buah damage dari cewek. membuat dari Ki-nya berhasil untuk ditumbangkan lagi untuk kedua kalinya. Tapi lihat Sorizo, sepertinya Wah. harus berpulang ke arah yang belum sehingga dia juga harus berpasrah diri dan akhirnya berhasil disekir lagi poin eliminasi dia di tangan Onyx Esports ya itu teamfight yang rapi banget dari Onyx Esports ya. dan lihat bagaimana cicilan juga mungkin diberikan oleh Moreno di sini sudah mulai berasa tapi dari goal gap memang ini nggak terlalu jauh juga karena dari one-one yang dipakai oleh Marky dapat dapetin space untuk bisa melakukan farmingan iya kalau sudah dibilang cicilannya udah mulai berasa itu eh, memang pasti Om karena kan dibalik sebuah cicilan kan banyak tekanan ya hmm. nah hmm. itu lagi tuh jadi hidup cicilan okay. karena kalau misalkan banyak cicilan kan Pasti kalian harus irit-irit Nah, Zai. Grab ini adalah solusi kalian untuk bisa mengirit Karena bisa dapetin diskon sampai dengan 90% langsung aja Can QR Code yang ada di sebelah Mac Eh, uh, Marki. Hmm. Ini sebelah ma markis sekarang sebelah Ki lah. Iya sebelah Ki yeah, <laughs> Nih makin minggu makin smooth sekali kita perpindahan ya. <laughs> Oke okay. kalau begitu dari Kairi hampir saja terjebak namun Hello. mulai dibalikkan karena lihat ada tiga abang-abangannya langsung hadir yang mana yang ganggu kamu Kairi hmm. balik lagi begitu Iya ini meta abang ade ya kayak Betul ya? Abangnya nih biasanya Terus sekolah ya Tapi memang balik lagi dari dominasi Onyx Esports Walaupun kita bisa bilang juga dari Begateron Alpha Bermain sangat berhati-hati ya Dan lagi-lagi Circling Eagle Walaupun bisa nge-cancel ke arah Ice Strike Tapi balik lagi, Ki ini enggak terlalu sustain Untuk bisa menahan damage yang banyak gitu loh dari Onyx Esports benar karena sekali dia buka Circling Eagle-nya Untuk masuk cancel misalnya pada Air Strike-nya Dia juga bisa langsung ditumbangkan Oleh pemain dari Onyx Karena burst damage dari Onyx ini banyak But, Ada blazing duet betul. Terus juga bahkan kalau misalkan dia masuk bisa di jedotin ke tembok ya kan yeah. pakai wall charge-nya. Ada electro final blow Iye. juga tadi misalnya dan ya dari ONIC setiap lane team fight yang dilakukan mereka selalu bisa pegang kendali permainan mm -hmm. sih dan ini yang menarik dari ONIC adalah mereka bisa ngebawain untuk tim fight ini jadi panjang. Yang yeah. lama banget untuk maju mundur maju mundurnya. Waduh ceweknya coba lihat Sorizo dipukul oh. mundur kembali tapi tartalnya berhasil diamankan pula oleh pemain dari ONIC dan sekarang Sorizo akan menjadi satu target utama mereka terlihat ada konsel yang memang sudah dikeluarkan Hi, bersembunyi sol belum tadi udah dikeluarkan Pula dan Keyboy belum kedeteksi pergerakan ada di area tersebut Tapi ternyata Moreno sadar akan kehadirannya Oke okay, tapi kita intip dulu nih dari itemization yang sudah terbentuk Om Awas Ya sebelah X untuk Butch nya di sebagai XP dan berhadapan dengan dominan Ice untuk Esmeralda Dari um, Soriso dan pastinya ini duel dari Marksman Dan Marksman yang lebih dulu jadi itemnya sebenarnya sama-sama jadi sih sama-sama cepet juga okay. Tinggal teamfight nanti siapa yang bakal bisa jaga atau nya bedanya udah ada defense di dalam tubuh. tapi kalau di dosa What? walaupun ada di dosa pelawar yang sempat dia keluarkan, tapi itu pun tidak bisa menyelamatkan diri dari lethal counter bahkan sekarang pertempurannya akan cut terus terjadi tidak karena mereka jauh lebih sabar lagi dari onik dapat satu mundur dulu. wow, udah kejeduk kehujanan ya tapi itu juga dari Moreno. terkena dengan satu pelatih duet, gak bisa lagi untuk bertahan harus mundur terlebih dahulu. tapi lihat Rian yang bakal menjadi sebuah fokus. di tanda sponsor Max masih mencoba untuk bertahan tapi seperti dari Bigatron Alpha memilih untuk mundur terlebih dahulu setelah adanya track kill dua untuk dua ini shadow ashok masuk ke dalam tubuh parsia apabila tidak ada winter sulit sulit sulit bakal udah kita tahu partial lembek banget uh. hp nya nggak banyak ditabrak dengan karina hmm. Hmm. ya tapi memang harus dari orang esports juga tadi sudah habis ya, hmm? ya. karena mereka udah benar bener, -bener um, all in jadi ya, habis We? semuanya dan huh? Keambil diambil Keambil. lagi, oh karena uh, lagi cooldown retribution. Max. diambil lagi, diambil lagi untuk purple buffnya. Terlihat ada perbedaan level di antara kairi dan juga Max. Ada satu level yang membedakan mereka, tapi ki boy terus nempel dulu ke arah dinding, walaupun magical Waduh. damage lain di depan. Nggak ya, apa-apa, wow Terlihat ini dia tetap ngamain ngamain pasifnya. dulu. iya, dan ini berkali-kali menseker ke arah tarto, ke arah buff yang dimiliki oleh Max. Max harus berbagi nih, kayaknya kepada kairi. Tapi kita akan melihat juga di mana Lord yang pertama. Udah siap tapi sepertinya di arah tengah Udah terjadinya keramaian ya. huh? Waduh, waduh, waduh he, he. key masuk terlalu dalam Dengan cycle yang dia milikin Jua weakness point lagi Masih belum bisa diamankan oleh Marki Dan mereka sekarang mengarahkan reload Dengan deretan HP yang tidak terlalu baik pula Oke ini adalah sebuah pemilihan Grok Yang menjadi first pick ya Kita lihat dari kehadiran grok ini benar-benar mengganggu banget. Dan bahkan kita sudah bisa mengintip di area Lord pitnya nya Kairi udah mencoba untuk mencicil saja. Hi, yang must. udah mulai masuk juga. Tapi memang ini damage per second yang diberikan oleh cewek. Ini udah harus diwaspadain banget. Udah berasa banget loh kecil. Itu hanya dua basic attack loh tadi hmm. dan membuat. Ada dua bar pula yang hilang. Dan sekarang cycling eagle-nya Marky berusaha untuk bisa masuk ke dalam dengan crossword. Oh. Tengah sudah mulai di hatim hanya saja. Oh. Kairi masih terlalu tebal. Bahkan untuk kali ini belum ada satu player pun yang masih dikemakan. Tapi ternyata... Dengan adanya pergerakan yang Karina langsung aja mendasih, mendapatkan karena cewek dan Beneta pun langsung down. Ada dua play yang oleh Onyx Esports. Brasil ditumbangkan. Wow, dan satu buah flicker lagi untuk kedua kalinya dari Keyboy. Brasil untuk secure. tapi lihat ada sebuah falling star menuju ke depan sana. Dan Grian masih punya wings by wings untuk terbang pulang ke arah belakang. Ini... Barusan setupnya oke, okay, Marky udah kebuka om oh, crossbow tank-nya. Betul, betul. <tasi> <tasi> tapi apalah daya gitu, damage-nya belum cukup. <tasi> ya, tebal juga ya kan tadi Onyx Esports, tapi ya ini, -ini untuk Lord yang pertama yang... ...akan mengandalkan Super Minion untuk bisa memecahkan seluruh objektif dari Bigatron Alpha. Tapi dengan tumbangnya dua tadi dari Onik, mereka harus bisa punya power oh. untuk mengusir... ...pemain-pemain BTS yang sedang mencoba untuk membersihkan Lord ini. Buset oh. Kak Kairi sendirian doang dong usirnya lho. Hehehe, hei, -hei, Wah -wah -wah -wah. hei, -hei barirnya bagus banget, terkurung untuk kali ini key-nya, karena udah keluar-keluar. Masih garing wincar belakang ya. Tadi ada sedikit cooldown. Tapi kita lihat juga. Ada feeder ice strike. Sudah mulai dibuka. Memukul mundur. Pergerakan ada dikateran alpha. Dan satu inner turret. Akan menjadi objektif. Tapi ternyata tidak. Khuset. Karena lordnya berhasil untuk ditumbangkan. Ini cewek sakit banget loh. Max ketahuan posisinya. Max harus pergi dari tersebut. Cuman cewek gak bisa dideketin lagi. Cewek gak bisa dideketin lagi. Apabila mereka ingin melakukan sebuah setup. Pastikan setup tersebut memang bisa men jauh langsung. Apabila okay. tidak, apabila tidak bisa, apabila mereka masih gagal... ...serangan baling yang dilakukan oleh Onyx, cewek sendirian aja damage-nya udah ampun-ampunan loh. Yep. Okay. Waduh, ini masih sneaky-snicky. Dan kita lihat juga dua inner turret yang berhasil untuk disekir oleh Onyx Esports. Dan bahkan kita lihat dari Athena yang sekarang udah di-buff juga, udah ke-trigger lagi. video dibuka, tapi Falling Star menurutnya karena belakang. Drian, bakal jadi satu buah ancaman ya. Lihat, dengan ada sebuah damage per second. Sorry, so bahkan gak bisa selamat lagi menahan semua damage yang masuk ke dalam tubuhnya 1,7 detik nah, disitu iya. bisa memberikan teman-temannya kebahagiaan waduh kebahagiaan Space untuk <laughs> damage <yang> banyak loh <laughs> ya dan bahkan sekelas dari Esmeralda saja ini nggak bisa nahan loh damage ya kalau memang dia nggak bisa gerak sama sekali iya. Gak ada stun dance yang bisa dibuka dan kita lihat tadi item untuk Esmeralda Jadi dia udah punya oracle ada dominion ice wah wah ditabrakin lagi dong blazing duetnya udah kayak miss gerimis bubar semuanya di situ ya ampun. bubar langsung bahkan iya. cewek tadi pede aja dia paling depan sendirian loh ini langsung pada kabur ya ya mau ditahan gimana lagi bu, damage-nya udah kayak begitu, kayak itemnya udah banyak juga. anak sekolah yang ketahuan di jam pelajaran dari malah di kamar mandi, Mereka langsung bubar langsung lari, bocar kacir mereka. Weh, namun untuk kali ini terlihat ada Keyboy boy sendirian di depan, mulai ada serangan dilakukan, swallow swalobet dilemparkan, tapi tidak mau dilanjutkan. Hmm. Hmm, ini Hunter Strike pun sekarang udah dimiliki oleh Boots Akan ya. semakin sakit lagi ya, Penetration tambahan Dan ya ini tinggal bagaimana setup dari Biggeron Alpha ya, Kalau mereka memang masuknya satu persatu Ini bisa dipunish hmm. oleh Onyx Esports Jadi mereka harus bisa setidaknya ngebersihin dulu lah dari Bootsnya Dan lihat Bootsnya lagi split Tiga orang dari Onyx Esports ini nyari yang Esmeralde yang coba nah. untuk melakukan Cutting Minion. Buset, dan format yang sama dilakukan kembali. Format yang sama, again and again diperlakukan di mana? Kali ini Esmeralda tidak bisa untuk kedua kalinya selamat dari area tersebut. Mereka kekurangan player, mereka berusaha untuk bisa mengganggu dari area Lord ini. Iya, yes, dan satu lagi ya, space yang dibuat juga dari seorang boots-nya memberikan space kembali di mana Alpha tadi yang udah coba untuk nge-poking karena lord justru sekarang udah dipegang oleh Kairi dan lagi-lagi Feeder Ice Strike yang sudah kembali ke dalam reset pabrik ya. Cooldown-nya juga dan bahkan dia oh, ya Marky, Marky masih bisa mundur karena belakang. Hampir aja marki mengambil resiko dan tidak ada kesempatan untuk Bigerton Alpha bisa mengamankan Carol Lord tersebut dan mereka mundur teratur. Benar-benar harus pergi di area tersebut apabila tidak ingin langsung diamankan oleh pemain dari ONIC yang siap untuk menyerang lo barusan. ya ini ada chance sama sekali tadi untuk Biketon Alpha apalagi Marky yang coba untuk mendekat dia sudah harus terkuras separuh HP jadi wajib-wajib bahkan -wajib untuk bisa mundur kembali ke belakang dan Tanggupan. defense gak ada purple buff lagi hilang lagi purple buff ya Bo. Tapi kita udah lihat nih, players gold by UBS Gold. dimana cewek ini rajin investasi ini, lihat. Rajin banget. Sepuluh ribu dia punya. Udah duluan ya. Udah bareng duluan. Dengan boots, lo berdua lo mereka. Memang hmm. kalau sama teman, kalau emang kita rajin investasi, hmm. jadi ngajak teman hmm. emang. Sharing nah. is scary. Sharing is caring. Ini players gold by UBS Gold emang benar-benar langsung memberikan kita sebuah informasi yang eh, di belakang kita ada mulai ribut nih ya, dia mulai ribut eh. nih seperti ya. Iya. Ini membakar semangat banget sih pastinya. Betul. Hmm semangat player hmm. cuman yang ngedown caster hahaha <laughs> <laughs> <Berkeli> teriakin ya <laughs> okay, Nggak ada, dong. ada Athena shield juga sekarang sudah dikairi bakal bisa setelah mungkin dari damage untuk Moreno ya Waduh Kairi-Kairi-Kairi Cyclone ship-nya walaupun agak sedikit tersendat dia tersebut. Tapi sakit banget damage yang udah dihasilkan oleh masing-masing play yang dimiliki oleh Onyx. Keyboy. Siap ditabrak dan Lordnya sudah memberikan bantuan. Keyboy-nya baru dikeluarkan. Sorizo menjadi orang terdepan sementara untuk Marky. Mencoba untuk bisa mendapatkan lagi weakness point yang dimiliki oleh pemain dari Onyx, tapi belum. Ada satu pun yang terbuka Izuki Boynya cuma konsil doang, maju doang Dia yeah. ngapain-ngapain, wall chance, gak power snatcher. Tapi memang itu menjadi satu it's efek tekanan juga point. yang didapatkan dengan Biggeran Alpha Dimana oh. harus mundur tapi dengan Ice strike. Sakit banget Moreno sekalinya kena begitu menyakitkan Ada dua weakness point di dalam tubuh dari Clown itu sendiri, namun Cloudnya masih berhasil selama ke bagian belakang makan ke satu weakness yang sudah tersisa Apabila ini berhasil dipecahkan bisa saja nantinya Wanwan akan ngebalikin keadaan Tapi masih coba untuk melakukan aksi defense juga nih dari Biggeran <laughs> yang menyisakan dua besarnya lagi yang sepertinya juga sekarang udah bakal sulit untuk dipertahankan karena wah, ada wah. adanya cewek, lihat Moreno bahkan tumbang dan satu bestaret berhasil untuk di sekarang ada dua dan udah gundul banget pertahanannya loh Merekanya hanya siap untuk tinggal menabrak masuk ke bagian dalam begitu banyak song skill yang dikeluarkan, coba lihat kumpul animasi untuk sekarang crossbusting yang masih selama lagi sedikit dan dia tersisa bahkan di saat dia landing sudah banyak menanti dan saja terlihat tersisa salam di mana oh. immortal dari Kimo yang sudah mulai pecah Sorry, Sorizoga bakal bisa mempertahankan karena ada 5 player yang dimiliki oleh Onyx Standby di area tersebut, 1-0 untuk Onyx. Weakness point terpecahkan tadi, tapi kebut dan boost yang tumbal sama sekali itu membuat dari dobra dari Onyx Esports tidak bisa lagi dipertahankan oleh Bigatron Alpha yang dimana game pernah berhasil untuk oleh Onyx Esports. Waduh. Wow. Lagi dan lagi ya Onik? Dingin, dingin, dingin. Lagi dan lagi, early agresif. Diperlihatkan, gak cuman dari romer, tapi jungler pun. Ya. Ikut ambil bagian. Bahkan bisa dibilang tadi, dari junglernya sendiri udah bisa bermain...